Tak ada rasa yang dulu tersimpan setelah sekian lama tak betul. meski kau tak seperti yang dulu ku kenal, namun rasa itu masih. Salah terjadi tak semestinya bertemu dengan kamu. Biarkanlah berlalu meninggalkan kisah di antara dua hati yang tak satu. So. say it all for Jauh dari hatiku, rasa indahku mengisi ruang hatimu, mengisahkan.